Aziz Mangasi Siagian, atau yang dikenal dengan nama Aziz MS Seorang pencipta lagu dan gitaris band rock Jamrud, Yang lahir di Cimahi Bandung pada tanggal 26 Juli tahun 1968 Ayah dan ibunya berasal dari Medan, yang kemudian menetap di Bandung Aziz juga sempat berkelana dan hidup di Bali, dan memainkan musik reggae Namun karena kecintaan dan jiwanya ada di musik rock Pada akhirnya dia kembali bermain musik rock